Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan dan kita kembali semua dalam Saf React Agent Ali Season 2 Episode 10 kita akan sambung tanpa buang masa jom kita teruskan Apa ni Rodi apa ni? Oh ni dia ada Yelah, dia kena tangkap kan. Wah, oh, kena grudie. Siapa yang datang ambil dia? K K Kuno? Siapa yang datang? Anak buah dia ke apa? apa kamu dia pun tak tahu Analog man Apa yang kau dah buat Dekat Simon Science Aku sokong! Oh, oh Ini memang aku dia punya Kami yang menempatkan kudrat Untuk bina bandar ni sekarang bila dan maju habis kami semua diketepikan ah. kami akan ikut kau berjuang Ooh. wah ini villain side lain pula kan eh. kali ini kamu semua mesti mencipta diajet sendiri untuk digunakan oleh salah seorang rakan sekelas kamu saya berikan kamu sehingga akhir oh, ini oh cipta sendiri ya kau tengah nak buat apa ni dengan Aro? Biarlah ah. ya aku nak buat apa pun sebab okey hari cipta. tu kan yang diserang ah. semua Kan Kai kan dia kan trio dengan Moon dengan ni kan? Iman Okay dah kumpul semua Kosong Kosong tak adalah Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan Kami dah berjaya tanamkan mikrobat pengurai di dalam Iris Jadi setiap kali Iris dihidupkan Ia akan Menyalin kod program dari penggunaan Iris Hmm haa. betul tu setiap kali digunakan. So, ada kelemahan lah kat situ. Kau akan buat. Huh? Macam mana? Oh, ada tebusan lah. Ada sebab kau dah tinggalkan mereka. Mereka akan selamat. Duduk. Oh. Keluarga dia. Kita akan boleh masuk ke dalam mainframe mata melalui mana-mana fasiliti. Jahat betul lah. masuk melalui academy. Sebab itu... Kau yang akan masuk dulu dan matikan pertahanan mereka. Joran oh. Antarizwan untuk infiltration. A. Ah. Kesian Wei ni jadi Pak Sanggup Wei. Tiada yang lebih layak untuk tugas ini. Bila tembak, kau boleh. Boleh kaual. U. Kenapa aku nak pakai benda ni? Kau boleh kawal peluru untuk tembak lagi tepat Kau nak kata tembakan aku teruk Lah bukan Pastinya eh, lagi aku banyak ni tembak lah Tembak lima kali lagi cepat dengan gadget aku sekarang Tapi yang ni boleh Tak hmm. oh. Apa Apakah pakai? kain dua-dua tak faham Macam mana nak tahu apa yang dia perlukan Bukannya saya baca fikiran dia Kalau tak tahu, tanya Oh Macam mana kau nak tolong Ali pasukan Kalau langsung tak tahu apa-apa pasal diorang Okay, okay jadi so, development lah juga ni dengan ahli pasukan. Lagi kukuh kerjasama yang terbentuk. Sama eh, ah. Sama lain. Oh, ada repeat. Aduh. Ah, nice. nice. Aku nak minta terima kasih Ali. Woo dia benda yang valuable untuk orang lain kadang-kadang hey, hey. tak valuable untuk kita so, kan tapi untuk so, dia memang benda yang paling it. berhargalah tapi kalau kau tanya aku siringin so juga nak rasa mana pakai iris o buat hmm. something yang seakan-akan iris kau yes! dapat kau monetize nice sudahlah <laughs> kai oh alisha among satu yang akan try eh, yaselah yes, kan kenapa iman Aly, apa nih? Nampak? Dah terlepas. Aduh, baru nak test benda tu. Hati-hati, alat mereka semua dah diupgrade. Oh, bukan biasa lah. Aku sih tak faham Enamel man ni, dia dia tak nak kemajuan tapi barang-barang dia orang tu semua ada teknologi. Ya. <laughs> ah, tak dapat Ramai sangat. Boh, itu jelah oh, kerja ya, dia. Oh, nah. ah, suruh simen blok memang satu style dia. Oh, ah, benda tu. Atlas. Alisha, kau dah bawa Oh, boleh. Atlas benda tu lah. Kenapa? Okey, semua pakai ni. Uncle. Apa ni Ali? Iris Atlas. Atlas. So maksudnya disynchronize dengan semua. wow. <laughs> Dia sinkroniskan semua lah. so Semua boleh nampak Nice Woi oh, Alisha kau tengok Semmat gila weh Okay okay Oh tapi makan cepatlah eh. Ya. Tamina Ali. Alright, siap. Oh, berjaya. Ada lagi ke bom lain? Mother bomb. Loh! Apa banyak gila mother bomb. Mother bomb pun lapan. Semua serang. Alright. Semua sedia. Serentak. Sudah. Ini sentuhlah lah kan Ya yeah, Boost kan? Ya yeah. Alright jatuhkan kan And then Alicia, Alicia Sempat ke? Oh dia nak buat apa eh Ke macam mana? Dia sedut eh Oh nice Patut bawa ke laut Let's go Tapi full power lah yang dipakai. Ali, kalau tak jambatan tu dah meletup Ah, mun okay. cerita. Beria mun. Tugasan yang baik, tapi terlalu cepat menghabiskan tenaga kamu. Saya akan bantu kamu perbaiki. Syabas Ali. Ye! Yeah. Oh, Memonaisulah. Nice Ye! Yeah. Dia dah redeem. Oh, Udi sih tak berhati. Kenapa eh Invision eh? Kenapa eh? Kita masih boleh bekerjasama untuk hentikan rancangan mereka. Hah? Ya, aku dah kata, dah sekarang mesti dihanta. Sebagai orang dalam, orang dalam, orang Rizwan. dalam. Uno nak jumpa. Aku dah tahu sebab sebenar kau datang ke sini. Ada mak. Aduh. Sekarang aku dah nampak kau ada di sini dengan aku. ...supaya mata dapat dikembalikan ke tangan yang layak menerimanya. Oh. So, dia percayalah. So, ini diprogram untuk mempercepatkan pemulihan sel dalaman. Kamu oh. akan kembali seperti biasa selepas ini. Tapi, mesti ada side effect. Mesti ada side effect tu. Why? Kenapa? Mesti, mesti, mesti ada. Sebab dia microbial kan. Dia micro Mesti ada sebab efek punya. Kenapalah Rizwan dia decide kan. Dia buat keputusan nak buat benda ni. So, maksudnya betul lah. Rizwan hesitate mesti ada sebabnya. Tapi tu lah. Tak tahu lagi sebabnya. Bila nak bagi tahu, tak tahulah. Tapi tak apalah. Itulah dia episode 10 kan. Episode 10 kan. Ha. Untuk season 2. Aku memang enjoy gila. Yelah kan. Season 2 ni memang... Berbeza dengan season 1. Sebab dia memang fokus betul-betul untuk main story dia. Ah, aku kalau setiap episod jadi penat weh. Penat. So kita akan jumpa lagi. Dalam episod akan datang. Kalau korang suka dengan reaction ni boleh like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.